Apakah Anda memerlukan sesuatu yang baru seperti saya? Ini adalah sedikit pengalaman. Izinkan saya berbagi pengalaman saya di tahun 2001 di mana saya mengalami kebangkrutan luar biasa, bahkan memiliki hutang dan kehidupan keluarga pun morat marit. Langit di atas akan runtuh. Itulah pahitnya yang saya rasakan saat itu. Sebuah nasihat yang saya dapat dari sahabat saya, si Babe adalah, hutangmu tak mungkin terbayar dan bebanmu tak mungkin berkurang jika kamu tetap menggunakan cara berpikir seperti ini. Kalimat singkat itu terus mengiak di telinga saya. Karena cara pikir saya, kalau tidak saya ubah, pasti jalan hidup saya akan mendapatkan hal yang sama. Naik lagi dan jatuh lagi. Itulah pola atau pattern petak saya kala itu. Jadi, bagaimana membongkar pola? Break patternnya bagaimana? Saya harus punya cara pikir baru Agar semua yang dilakukan adalah benar, lalu saya putuskan melakukan sesuatu yang baru. Dengan sedikit uang dari pinjaman dan waktu yang sempit, saya memilih berangkat dan mengikuti sebuah workshop Millionaire Mindset di Sydney, Australia. Tujuh hari workshop yang sederhana, namun sangat esensial menurut saya, loh ya, memberikan saya semua jawaban yang saya cari. Dan tahukah Anda, sahabat semua? Hanya dalam 2 tahun, semua berbalik dan setelah saya melihat sesuatu dengan cara pandang baru, semuanya menjadi lebih indah, semuanya menjadi cepat dan menjadi makmur itu mudah. Sekali lagi, karena saya bukan menggunakan cara pandang saya yang dulu. Semuanya sangat cepat berbalik menjadi lebih baik. Hutang saya pun lunas dan kehidupan semua menjadi mudah. Saya syukuri pengalaman tersebut hingga saat ini. Yang menarik, ternyata semuanya sangat mudah semudah membalik tangan. Sungguh. Anda pun akan terkaget-kaget karena masalah Anda akan terselesaikan. Masalah yang dipikiran Anda itu semua yang kotor-kotor menjadi bersih. Masalah di hati menjadi hilang. Bersiap-siaplah untuk terkejut karena menjadi makmur ternyata mudah. Inilah arti perubahan mindset untuk saya. Dan kini juga hadir untuk Anda dalam bentuk video narasi Ada 38 video sadar kaya advance Menggunakan teknik subliminal pemrograman Yang dibuat dengan sangat teliti dan sangat detail Plus bonus 50 video geostrategi Untuk Anda sahabat semua selamat menyaksikan